Oh. Lemar ini. <laughs> oh, ini masih lama-lama sebarunya ini. Masini, uh. jangan magu, dan jangan ragu. Aduh, asyik. <laughs> Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel gua Di channel Ivan Sandro Masih ya Mau nyambut-nyambut Ramadan nih Jadi harus berbanyak perbanyak juga gua Untuk mereaksikan lagi Solawat ya. <tiny> <tiny> Tapi kali ini agak yang berbeda loh Ya kan, prank Solawat Hahaha <tiny> <laughs> aku di Nah, ini pun juga gue kasih lagi yang berbeda lagi. Sebenarnya sudah pernah gue untuk mendesikan lagi di sebelum sebelumnya, gitu kan? Nah, tapi di sini gue akan kasih lagi yang lebih enak lagi deh. Jadi banyak banget sebenarnya permintaan bang untuk praying salawat bang. Kalau gak salah kan ada yang bertiga sampai yang berempat Gue cari dong lagi yang bertiga. Ternyata masih dan sekitaran bang Ronan. Saya Goban ban. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena ya, <San> Keren ini gak bukan loh Kali ini ada yang di prank Jadi cewek Turki kena prank Damn! Selawat lagi Untuk-untuk di Instagram Jangan lupa subscribe, like, dan komennya Dan lonceng, dan dipang Oke kita masuk masuk ke video -nya. Ay, ay. <laughs> oh, ini masih lama-lama sebarunya ini. Uh, uh. Jangan malu dan jangan ragu. Aduh, asyik. <laughs> Ada ada ada ada ini hati saling percaya Oh, bilang pada Siapa ini? Hah? Siapa ini? Jomblo ini kalau kayak banget kan. kan ya? Sini sini. Iya. ngapain tuh? dong. Ini. ya masa tante ya ini ya tuh apa apa dah satu dua, dua tiga amke koi hola nananana aku tahu ini masih canggung loh jadi gue nggak tahu ya gue nggak tahu ini kalau misalnya gue kabel kan ada sekitar 1 tahun yang lalu tapi memang hal-hal yang klasik itu sendiri adalah yang membuat sendiri gua paham kan? jadi ini memang ada kelucuan kelucuan atau kecanggungan mereka saat membuat lagu gua suka banget. Okay. Ya. terus cari, terus <tun> <tun> <tun> <tun> masak ke tahu aja ya udah oh, yo yo yo yo yo, yo, yo, yo. <tis> kita oh ya pergi kita ya Jam. panggil lagi ini Bang Eril, lagi ini ya ini ya. sudah <tis> hmm. Gitu Bang Jakna Jaka jadinya Nah datang juga guys Nah kalau bisa mereka bertiga ini bahasanya udah pasti lebih kenaknya lagu-lagu yang di itu sendiri Pertama nih bahan-bahan pranknya adalah India Bang Jakai itu spesialis untuk cover lagu India Salawat juga-jaga juga tiba dia kan sering ngebisering juga. Jadi Bang Jaka, jadi gini nih, Bang Jaka Aerial SP sama Bang Ronan sampai itu sendiri adalah para konten kreator khusus untuk prank solawat. Kayaknya punya komunitas lo. Gilak ya, prank solawat aja pakai komunitas lo. Aduh. Kobar enggak, Mang? Hah? Belan, belan. Apa nyudah ya? 2. 3 4. Uh, ada apa ini? Ada apa? Huh? Ada apa ini? Nany injak. Oh, ada apa? Ini. Ada apa? Ini. Lagu India. <dopamine> oh, ya yeah, so yeah, so yeah, so yeah, <alternatives> Oh, ya. Ya. hoban. Oh,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 Enak itu. Gimana ya, duh. Ini ya maksudnya Irig, sebenarnya memang kangen gitu loh. Jadi seluruh itu kan gua udah nonton untuk versi kini mereka bertiga nih, gitu kan. Kangen, kangen. Dengan kelucuan mereka, kecanggungan mereka untuk menggoda target atau menggoda korban makin kesini kan Bang Rona Sabur Gober itu sendiri udah spesialis lah spesialis perayu cewek gitu loh sini nih gue sukanya suka aja adalah ketika Bang Ronan membuat prank tapi ada kecanggungan ketika penggunain, astagfirullahaladzim ya Allah nah gitu loh diruannya loh, ya kan paham ya Kalau makin ke sini kan udah berani ngelap keringat pakai tisu waduh tapi memang sih konten harus ada update-an atau ada upgrade hahaha <laughs> lanjut Pengelan saya suara kamu aja oh, tuh Yang bener, bener. Kenapa? <tuh> Kita ya enak aja <tuh> apa kalo cuek malam? Cuma cantik juga kalo cuek cantik juga kalo cuek Buat apa cantik kalo cuek <tuh> Bisa ini pamer Itu bukan hanya soal payah zakap, cantik itu bukan hanya soal payah zakap, hatinya juga harus cantik. Oh iya. Kita gitu. Iya. Cerah gula ganti iya. Ayah orang najis. Salah gue dulu dah. Apa? Apa dah? April. Oh jebih. Allah. Oh udah langsung di prank-nya ya, salawat ya Salat Jibril ya Ui, Ya Allah Siapa ya, ya? Oh suara yang ronan ya Assalamualaikum oh, Aku Love, love, love. <tuk tangan> Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Allah Allah sungguh iya iya nengok juga <tuk tangan> ceweknya <tuk tangan> <tuk tangan> Ini ini ya ini ya ya ini ya jadi aduh kan udah boleh kan kalau kangennya nanti nih kenapa gue bilang kangen kalau misal tuh di video-video lamanya Ariel Spi, Ronal Selper gue ini kecanggungan mereka ketika mereka mau jalan dengan apa Allah ya Allah Astagfirullahaladzim. ada kecanggungan nah itu Ini semut ya Allah tuh kan udah boleh deh deh assalamualaikum deh deh hei udah senyum itu Assalamualaikum Waalaikumsalam Jawab Pak tuh Rambung salam dijawab Pak tuh Salam Hehehe Udah senyum dia Assalamualaikum Waalaikumsalam ya Allah Boleh gak isi Jangan bergabung situ sebentar gitu Pak? Ya Mau Gimana juduknya? Eh, harus nyamperin Oh, ini aja Oh, iya nope. yeah. Mirip-mirip teman saya Pada sini, Tuh, kan? Bisa deh Bisa? Hah? Bisa yang disini <mik> Jok-jok setopan berapa? Malu di belakangnya Itu dia gitu loh Kan udah bilang Ada kan? Nih kan? Antara... Ya udah ya sama Bapak Apa sini ya? di sini aja hmm. nggak nah, usah di sini ayuh, aja ayuh, di sini aja nggak di <laughs> <laughs> usah pergi ke mana ya ya udah saya, petang, Ini. saya <laughs> aja di sini kalau gitu tuh ayo nah, ya. saya, nah, saya sini Kak. ya ya apa kata orang-orang ya toh? kenapa bisa, -bisa, bisa yang itu ada, ya. <laughs> Aduh ah gokil Aduh Dan baik kena Siapa yang Siapa? Selina. Tapi punca 1 2 3 hehehe tapi ngomongnya kok gitu pak ya pak hehehe Bismillah Allah gue akbar jadi saya itu. nah iya iya iya iya iya kadang tau kata-kata kalo bisa ngeliat kayaknya itu sebenernya kayak teman gua lo ada lo ada ini disempat gua banget ya aja muniku Sufi rahmat Allah gil apa gil aja Allah Allah gue akbar kasus banget loh kayak bang Rona saya ke gue jadi Seli ya nama ya? Selin Oh, Selin Oh, Selin Suka dengar Salawat, Selin? Ya Ya Suka hmm. tapi, semu -semu. Suka dengan Salawat ya? Bukan bukan suka dengan orang yang bawa Salawat <laughs> Suka dengan Salawat <laughs> Suka dengan Salawat Boleh nah, ya? kalau Kenangan kita... dulu nanya. Ya Enggak nanya saya gitu Eh, ini rasanya eh, rame enggak nanya. enggak nanya nama saya sih Mas Bukan Mas sih. Diki namanya Oh, kok Diki? Iya, aduh panjangnya. Hah? Dikirim tuh antuk <laughs> ya, e Iya. Ingat pesan yang sasuh. Aduh. Rasanya dibakar ke <tuk tangan> Jadi, itu ya yang gini ya yang bikin kangen Jogja Bapak-bapak gini lah gitu loh. Roger sih, mengenai SPY sampai dengan 2, udah juta ya intinya udah 2 jutaan loh dia loh subscribernya yang nonton ini perkembangan enam juta okay. lanjut lo oh, kamu yang muntah ada kak mana terlalu banyak banyak muntahnya yang tajam muntah. banget tidak kak <coughs> tapi wajah sih cuek cuy takut tadi itu kita mengganggu dia gitu iya solawat kan adem gitu kan dia gitu ini nyanyi kejelas. Oke <Sanikoi> <tuk> oh, ini ya... dah di... keren. Real... Kok gitar yang salah sih? Gitar <laughs> <terk -terk itu kejelas. Wow. Ya? ayo udah kita bawakan terus sekali lagi biar kita pergi. Ya, kita pergi. Ayu, boleh? Ayo. Lewat aja kita terus ya. gak apa-apa ya. Boleh ya. Kenapa? Ekspres ya enak ya kalau harus di sini ya. Namun mirip ibu ya kamu ya. Jadi anak -an kita nanti. <gini> Masih aja lagi gitu. terkila lagi lagilah ya, Pak. <tuk> Pulih Biar <laughs> lupa Oh mm -hmm.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 Terasakan Ramadhan Terus nanti lagi Akan dengannya soalat-soalat lagi Barang-barang dengan teman Allah, Allah, Allah Bi Rasul Dita Itu Jackie Gabani, Gabani Takut tercinta Tapi Jack, pernah gak kamu dengar Lagu ini Jack, lagu dosian Yang jujur lagi nih Cintai aku karena Allah Sayangi Senin kemarin Allah Bukan langit, bukan bumi Bukan, bukan bulan matahari Terus? Kau jadikan saksi cinta Hanya Allah sama cinta ya, Itu disenyo Berani natep Berani natep Natep Lama seni, kamu masih Intar. seni. Jangan ragu. Aduh, Allah apa? Ya enak kayak gini-gini nyatai, smooth banget Aduh, nanti aja, nanti Udah, kalau mau kain Tinggal, kabur Nyaman, ya Eh, boleh, sini Sini, sama guru, gak boleh Yolah, yolah Pernah, saya besok Pulang, pulang Pulang Pulang Enak ya kalau kayak gini ya, smooth Ini dia, ini kangen-kangen gitu sebenarnya Dan pas subscribe lah dari panjang-panjang jukan